Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game yang menggunakan custom texture tapi saat dibuka tuh nggak kebuka gitu di emulator 3ds Citra gitu. Jadi contohnya kayak gini, gitu ya di sini saya menggunakan uh, payload gitu untuk custom teksturnya dan ya di sini kalian juga bisa melihat seharusnya untuk gamenya langsung kebuka tapi di sini malah uh, muter kayak gitu doang gitu dan kalau kalian misalnya klik di Citranya uh, nanti bakal not respond dan nanti bakal force close gitu dan sini juga memang ada tulisannya untuk not respond Funding, gitu. Nah jadi kalau kalian misalnya lihat di sini untuk manager Managernya gitu, kalian di sini akan melihat memori yang bakal terus uh, naik gitu. Jadi kalian harus tungguin uh, citranya ini sampai beres gitu untuk uh, menghitung memori yang akan dipakai gitu untuk uh, citranya biar nanti tuh eh uh, teksnya tuh biar preload gitu kan. Nah, jadi kan di sini bisa melihat gitu untuk ram -nya naik terus gitu dan kalau kalian misalnya mau tungguin, ya kalian harus tungguin dan ya kalian jangan klik apapun gitu. Kalau kalian enggak klik misalnya nggak klik uh, citralnya, nanti bakal uh, not respond dan ya nanti kalian harus ngulang dari awal gitu. Dan jujur sih kalau saya gitu ya, kalau saya ini kurang suka gitu dengan uh, preload, uh, walaupun kalau preload texture itu nanti saat kalian main itu nggak ada uh, drop sama sekali. Tapi jujur kalau menurut saya sih dropnya ini nggak parah gitu, jadi nggak, nggak, nggak pakai preload pun nggak apa-apa gitu. Dan ya memang masalahnya itu ada pada preloadnya gitu. Jadi kalian tinggal uncheck aja untuk yang uh, preload textures atau preload custom textures gitu ya. Jadi yang kayak gitu tinggal kalian uncheck aja dan ya nggak apa-apa sih walaupun dropnya... Uh, kadang-kadang sih walaupun nggak terlalu sering gitu ya mungkin ke area yang teksturnya tuh baru uh, dibuka atau mungkin baru jalan gitu untuk teksturnya dan ini masih uh, jalan juga ya kalian bisa melihat di sini untuk uh, 8 giga saya udah coba ini sampai 11 giga kepake RAM nya gitu untuk jalannya satu game aja untuk sin megamen s4 dan sini untuk custom teksturnya uh, untuk sin megamen s4 ya untuk yang yang saya itu sekitar 2 giga gitu mungkin kalau kalian custom teksturnya misalnya 8 k gitu ya untuk uh, untuk setiap teksturnya gitu ya dan untuk uh, size nya sekitar mungkin 10 giga ya ya mungkin kalian butuh ram yang gede gitu misalnya 12 belas giga atau mungkin kayaknya sih nggak akan 12 belas sih ya ya paling 32 puluh giga atau 64 puluh giga gitu dan mereka kebuka gitu setelah uh, beberapa saat gitu memang untuk uh, teksturnya ini uh, Memang jadi lebih mulus gitu Tapi kalau misalnya kalian mau main gitu Misalnya kalian main terus kalian misalnya tiba-tiba restart Ya kalian harus nunggu lagi Dan ya memang untuk penggunaan RAM-nya gede banget 11 giga gitu ya Dan 94% dari memorinya yang kepake uh, dari uh, laptop saya gitu nah jadi uh, di sini kita akan uh, stop aja gitu dan ya setiap kalian uh, stop terus kalian jalan lagi gamenya kalian harus nunggu lagi sampai ramnya kepake gitu ya di sini ramnya nanti balik lagi ke normal ya kalian harus uh, tungguin gitu ya sampai mungkin ya sampai ramnya kepake misalnya 30 giga atau 64 giga dan menurut saya sih Uh, mungkin aja sih bisa sampai 60 giga kalau mungkin teksturnya mungkin 16k mungkin ada yang bikin mode tekstur 16k mungkin tajam banget gitu jadi memorinya harus uh, tinggi gitu dan memang sih lebih mulus dan jujur sih kalau saya lebih baik nggak pakai yang preload aja walaupun kadang-kadang ngedrop gitu ya nggak apa-apa gitu karena ya saya bukan main game yang uh, kenceng gitu ya, untuk pace nya gitu bukan yang cepat untuk Uh, fasenya saya pakai yang lambat gitu karena untuk Scene mega itu adalah uh, game turn based kan jadi yang harus cepet cepet amat sih gitu ya drop sedikit pun enggak jadi masalah jadi di sini kita akan ancek uh, aja untuk yang preload custom textures dan di sini kita akan oke okay, dan tinggal kalian jalanin aja gamenya nanti akan langsung kebuka gitu kalau kalian pakai uh, misalnya kalian bisa pakai yang custom textures tadi untuk yang preload itu nanti lama gitu kebukanya jadi kalau kalian misalnya pengen cepet cepet main gitu ya jadi ya Nggak saya saranin sih, cuman kalau misalnya kalian masih tetap pengen, silahkan gitu biar uh, mulus untuk uh, experience-nya. Dan ya memang butuh RAM yang gede gitu, mungkin 32GB, 64GB mungkin, atau mungkin 128 Kalau teksturnya mungkin 8K, atau mungkin 16K, atau 4K mungkin. Ini saya pakai tekstur yang kalau ngasih cuma 80 deh, 1080 udah 12GB-an yang kepakai gitu RAM-nya. Ya... Yeah. Mungkin kalau yang 4K atau mungkin 8K atau 16K Mungkin ya bakal gede banget ya untuk RAM-nya Walaupun uh, experience-nya kurang smooth gitu ya Tapi ya apa lah gitu ya Daripada butuh RAM gede gitu ya Dan ini cukup segitu dong sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye